Cahit dihanap itu mengutip. Cahit dihanap apa, asalamualudzugi. Cahit dihanap, ingin cahit di mana, perkiraan apa? Ini kan di jalan, itu kan mau di luhur. Kan nah, nah. maya nah, jalan, retak-retak, kan ini apa? Hmm. Pengintan, ngebet cahit kadinya, hmm. pengintan gitu. Hmm. Nah, kan mata hmm. kamaliran, kita, maksimal, ngepel di luhur lah, kan ini. Hmm. Jika nanti hmm. kepalihirinya ngebet, hmm. pengintan gitu di tengah sepeda di saya irigasi lo itu juga asamal awet deh lah, sanes sanes sanes dari banjir mau melukai kalupur sanes sanes banjir, longsor, longsor